Baiklah persahabat, selarimana pun kalian berada, menemani santai pagi kalian saat ini di Jumat yang sangat berkah ini, mudah-mudahan bahagia selalu dan selalu diberikan kesehatan untuk kita semuanya. Dan tentu persahabat, Bapak ya, akan menyuguhkan kabar spesial dan pastinya kabar bahagia dari idola kesayangan kita, apalagi di hari Jumat yang berkah ini, tepat di mana. Lesti Kejora berulang tahun hari ini Masya Allah banget ya Tanggal 5 pas banget hari Jumat Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Untuk Bunda Lesti dan kita semuanya. Sebelumnya bersahabat ya Bang Mimin akan mengucapkan dulu nih Untuk idola kesayangan kita Lesti Kejora Yang sedang berulang tahun Selamat ulang tahun ya Untuk Bunda Abang Fatih Lesti Kejora yang ke-23 5 Agustus 2022 Mudah-mudahan Sehat selalu, bahagia selalu, dan apapun yang dilakukan dan apapun yang dicita-citakan Semoga diberikan kemudahan dan tercapai, amin Ini doa terbaik nih untuk bundanya Abang L Kita bahagia sekali punya idola yang sangat menginspirasi Idola yang sangat luar biasa Mudah-mudahan selalu menjadi panutan banyak orang, amin Kita lihat juga bersama di kalimat caption yang dituliskan oleh Leslar si Komik Ketakwaan harus selalu bertambah di setiap detiknya Termasuk di momen bertambah usia Barakallah fi umrik ya Bunda Lesti Semoga tetap diberi nikmat iman dan islam Amin ya Allah Ini doa baik juga untuk Bunda Lesti Mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Amin Kemudian bersabar disimbang juga Momen vitamin semalam kita dapatkan dari Abang El dan Papa Bilar ini sebelum menyambut ulang tahunnya Bunda Lestia, ya. Masya Allah, Abang El ini terlihat sangat menggemaskan. Apalagi passwordnya tidak pernah diganti. Abang ganteng langsung tersenyum dan langsung salting, ya Abang El. Masya Allah, gemes banget ya. Mudah-mudahan sehat selalu juga untuk Abang El dan Papa Bilar. Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan. Kemudian persahabat disimak juga cidukan vitamin semalam ternyata Bunda Lesti Kejora main badminton bersama Nialida dan Waode persahabat ya Ini kebahagiaan yang kita dapatkan juga menyambut ulang tahun Bunda Lesti ternyata Bunda L itu main badminton tetapi tidak ditemani oleh Opabila Ripersahabat Kita simak, Bunda Lesti Kejora juga ternyata mendapatkan kejutan dari rekan-rekannya di lapangan badminton, mendapatkan Tentunya kejutan spesial, kue ulang tahun, dan ucapan selamat pastinya dari orang-orang baik Yang selalu tulus mensupport Bunda Lesti Kejora Masya Allah banget ya Kembali kita doakan ya untuk Bunda L Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Dan kita lihat juga bersama dia komentar banyak sekali doa dan respon yang positif hingga Tentunya doa yang diberikan, salah satunya dari akun kalmi.mfl Di situ mengatakan Masya Allah, ta barakallah, barakallah fi umri teh lesti Sehat selalu panjang umur, menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya Menjadi istri dan bunda yang terbaik buat keluarga kecil teteh Selebihnya apapun keinginan teteh dan apapun yang sekarang sedang teh lesti kerjakan Semoga lancar dan apapun yang sedang teteh Cita-citakan Secepatnya terkabul Dan berjalan dengan lancar Amin Ini doa yang terbaik nih persahabatnya Sekali lagi mudah-mudahan doa baiknya di dan dikabulkan ya Tentu kita selalu mendoakan yang terbaik Buat idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat ya ke momen selanjutnya diunggahnya Papa Bilar Ternyata setelah Bunda Lesti main badminton Bunda Lesti pun mendapatkan kejutan dan surprise dari suami tercinta Papa Bilar yang telah menunggu dari rumah sudah mempersiapkan kejutan spesial untuk ulang tahunnya Bunda El. Masyaallah banget ya langsung tersenyum tuh Bunda Lesti dan mengucapkan terima kasih ya. Dan kita lihat juga inilah tentu ya kejutan yang dipersiapkan oleh Papa Bilar dan tim Adakah salsa juga nih persahabat? ya? Pokoknya bahagia sekali, happy sekali melihat kejutan yang sudah dipersiapkan, Masya Allah. Mudah-mudahan ya sehat selalu untuk keluarga Leslar. Sekali lagi, happy birthday untuk Bunda Lesti. Selamat ulang tahun, mudah-mudahan. Sehat selalu. Tahan mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita, dan kita lihat juga persahabat ke momen detik-detik saat Bunda Lesti Kejora tiba di rumah dan saat membuka pintu langsung mendapatkan kejutan dari rekan-rekan tim dan Papa Bilar. Tuh. Tuh, kaget banget ya, Bunda L. Tiba di rumah langsung mendapatkan surprise dari orang rumah. Mudah-mudahan sekali lagi diberikan kebahagiaan selalu untuk Lesti Selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan Kita lihat juga bersahabat ke kabar selanjutnya Ini tentunya kebanggaan banget dan pastinya kebahagiaan sekali untuk warga Konoha Tepat di tanggal 5 Agustus 2022 Tepat juga di hari ulang tahun Bunda Lesti single terbaru Lesti Kejora sekali seumur hidup tembus di angka 15 juta viewers dan alhamdulillahnya trending untuk musik itu di nomor lima di angka lima ini tanggal cantik dan tentunya angka yang sangat cantik tanggal 5 Agustus tepat tanggal hari ulang tahun Bunda Lesti Kejora dan untuk single terbaru Lesti tembus di angka 15 juta viewers dan 5 trending untuk musik Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah bersahabat ya Angka yang sangat cantik dan di hari yang sangat penuh berkah Di hari Jumat, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan keberkahan selalu kita dapatkan Amin Berikutnya juga bersahabat, Bang Min akan menginfokan Untuk polling online, Couple Media of Dions 2022 Lesti dan Bilar masih berada di posisi kedua Dengan perolehan voting 315.613 votes Sedangkan di posisi pertama Ada pasangan Rangga Azob dan Heiko van der Vecken Dengan perolehan votingnya 316.767 voting Beda tipis banget ya Cuma beda seribuan saja Yuk sama-sama kita terus Kompak dan solid Mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Semoga bisa mendapatkan Kapal Media of Dears 2022 Karena Batas voting itu sampai tanggal 7 Agustus Persahabat dia ya. jangan sampai lengah Jangan sampai kendor semangat ya Terus buktikan kekompakan dan kesalitan Kita Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan terbaru Dan kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu mengabarkan Kabar baik, kabar menarik Dan pastinya kabar spesial bahagia Dari Resident Bilar Tentu kalian harus kolom komentar ya untuk doa-doa baik nih Buat Bunda Abang Fatih Yang sedang berulang tahun Pokoknya doa terbaik buat kalian Mudah-mudahan kembali lagi untuk kalian semua doa baiknya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Bin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh